Allah I don't know. Di musikal sama si musimnya pun. berusaha kita takut kepada selain Allah itu sama bahkan lebih besar takut kepada Allah Alhumdulillah ini saya baca halaman 146 paragraf nomor tiga dari 2004 silangan kata beliau ketika memasukkan innaal dan identifikasi virus beli, ketika beli itu ada bapak-bapak ibu-ibu mau masker Saya sehari boleh dua kali yang dimasukkan di sini kata penjaganya. Ya, selagi persediaan anak ini dia pada sekian ribu orang yang datang ketemuan itu terkena virus sekitar 170 orang gitu, kalau tidak salah sekitar 100 lebih umurnya sempit 200 orang itu terdengar ter ter positif kena korona makanya sekarang di Malaysia dijaga banget gak boleh lagi ada cara seperti itu itu ya kita takut bukan berarti takut kepada selain Allah, kita was pada, was pada. Yang jelas bersihnya, jelas bisa. Oh, my baca terbaru dari WHO, WHO bilang, sekarang ini Hơn Dua ratus ada yang punya dua, dua, dua, dua, This <laughs> Dosa, kalau sahabat waktu pakai kaos bodoh. dia beliau jadi tak tap saya ketika diikat ini kita beliau diketok lalu rumah saya tok, tok tok tok tok begitu saya buka pintu langsung tap saya sama pastor dibacakan injil orang non kita secara di persekusi dulu dilaporkan Indonesia akan kenal orang oh, terbiasa hidup susah dan kotor hidup tubuhnya zaman, maka Kita ini masuk yang mana? Kalau kita takut kepada Corona ini, kemudian kita sangat hati-hati apa-apa yang bisa menyebabkan terjangkit virus Corona kita, To Tawa -tawa -tawa, tawa. itu kalau kalau itu bukan ya kalau memang ada kita corona ya Mudah-mudahan itu mati syahid ya, tapi kalau Dengan kakazan ini nabi, silah, Orang yang hatinya Dekat dengan masjid, cinta dengan masjid Orang yang hatinya terikat Dengan masjid, ketika ada seruan Oke, okay? soal lagi rumah Itu hatinya mesti bang Pilu Tidak ketemu lagi sama jalan ah, Itu pilu, bang Saya yang biasanya terhaji, bang Kok satu hari, sampai gitu, bang Gak maji, itu merasa sedih bang. Sedih, bang Sedih, itu kalau sudah tarafnya parah maka nanti kan statusnya naik kan dari bencana nasional termasuk darurat nasional lagi gitu dia ya, mungkin setelahnya lebih parah lagi dia gitu ya. itu bisa jadi wajib Pak saya baca ini beberapa negara mewajibkan penduduk diam di rumah tidak nah, kemana-mana dapat dua itu makanya kita kalau-kalinya mungkin penting mesin eh ya memperhatikan kebersihan dan satu lagi Pak kemudian perlu cek gitu ya alat pendeteksi itu loh iya ini-ini-ini nah, mungkin gitu nah jadi eh Ustaz apakah itu bentuk ketakutan berlebihan tidak Itu hanya bentuk kewaspadaan Yang takut berlebihan itu Pak terjadinya tadi pak, membawa empat sekali, cuci tanah, kemudian nggak mau keluar rumah sama sekali, mengunci rumahnya, itu berlebihan pak. Nggak mau ketemu orang, kalau ketemu orang sempat mundur. Oke okay, pak, kalau macam ini jawaban. Itu pak, itu kan berlebihan kan Kalau ini masih bentuk kewaspadaan. ini buat kita kitab saat tiga puluh ribu, tiga puluh ya orang begini ya perbandingannya orang itu itu itu satu, satu detik kota begini. kota ini kita ini شاء ketakutan kepada corona, ketakutan kepada hewan, maksud itu dimana? Saya ada sebuah kisah di dalam kitab siar Al dalam Alquran ditulis oleh Muhammad okay? Ali Dikisahkan ada dua orang sholat, dia tersesat di hutan, sholat di hutan, dua orang, satu jadi Imam, satu jadi jamaah orang, lagi sholat datang singa, datang singa, singa datang, maka jamaahnya ini, ini di mengaku. Tiga Takut yang tidak boleh kepada Selain Allah yang lebih besar itu apa? Jangan sampai kita takut kepada binatang Takut kepada penyakit, takut kepada orang Takut kepada musuh, lebih takut kita Kepada Allah Karena mohon maaf ya, ini kelemahan kita orang Indonesia Sering kita mengatakan beriman, Sementara kita itu jujur ya Rasanya belum beriman itu Kita itu kan nggak terlalu takut sama Azza Allah Betul, -betul. Ya? Kita tuh juga terlalu takut sama Azza Coba, Kakak. Wajar, Wajar saja. Yang salah itu ketika ketakutannya kepada hewan, ya, membuat dia ya menabrak atau ada begitu ya. Dengan memasuki seluruh binatang itu kan, ya. Takut kepada hewan, kemudian waspada, cara waspada bagaimana orang mundur, bangun ke rumah, tanggung. Begitu itu betul waspada, bukan dia takut. Sama itu.